Pak, sibak. Baik. Baik. Alhamdulillah. Oh. Aku bareng Dream. <tuk> eh. ya. Ini dia itu. Kan saya punya bisnis baru. Uh. Ini dia itu modelnya yang bukan, yang ngomong bukan aku loh ya, iya, orangnya sendiri Siapa? loh. Bisnis oh, apa? Bisnis kosmetik. Kosmetik? Oh jadi sepon. Aku cinta. Tuh... Oh. Gini loh mas, deh. Aku biar ikut ngomong, jadi gini. Yeah. Aku tuh udah satu bulan ini dipaksa terus sama Mbak Im. Uh. Tadinya aku mikir-mikir gitu loh. Sok centil banget. <laughs> Biasa ya, aja ngomongnya Aku dipaksa terus sama Mbak Im, Mbak Im tuh pura-pura makan di kantinku oh, gitu. Padahal mau make Itu nyir aku Mbak Nunung tuh bibirnya seksi loh Ini gitu. ya seksi. seksi Seksi apa? Seksi keamanan <tuh> Oh jadi oh, oh, model iklan Iya iklannya oh, kosmetiknya mbak. Tapi Bagi. luar biasa loh Saya baru denger ada iklan kos kosan tuh metik loh. <dogma's ganda>. <st colaborative> mm -hmm. <goda> tapi, im, tapi kalau untuk iklan iklan kayak begitu, kayaknya harus tahu dulu skillnya dia gimana kalau jadi model. Coba produknya produk apa kosmetik? Ou, dia lipstick, uh, oh, lipstick. Oh, aku, aku cuma diambil di bibirnya, coba nah. dia nanti deh gitu. <jangan tik> ya, kalian, nah, ini ada sanas juga ya, nih. Ya, nanti yang nilai, ini bagusan mana? Bagusan mana? Coba, coba di promoin, coba. Ini apa? Akan... <gul> <Gulanya> bahasa... <tuk limited> Malah <material> <susveto> Biasanya bahasa kalau iklan-iklan, sambil berdiri, Lek. <tuk> oh iya. berdiri tuh ada Bediri, Kalau begitu tablok kelihatan. Nih, nah. Udah intronya gede, gede. Bagong. Ibu-ibu, mbak, mbak, kalau ing anda ingin cantik dan merasa dicintai oleh laki-laki atau suami, jangan lupa pakai lipis etik. Lipstick. Lipis etik. Lipstick. Lipstick. Lip. Lip. Lip. Lipstick. Lipis etik. Lipstick. Lip. Lip. lip Lipstick. Okay, lip. lipstick. Lipstick. Lipstick. Lipstick. Lipstick. <laughs> Kalau anda bicaranya biar kelihatan seksi, dan bibir anda biar kelihatan seksi, pakai lipstick Bayim Wong. Hmm. <laughs> wow. Kayak bibir sumur ya? <laughs> Gede. Gede. Gede. <laughs> Oke, okay, nanti dinilai sama Bayim <laughs> yang punya produk. Okay. USSS Nih saya baru lihat, kayak belakangnya Soang ya <laughs> Oh tempat mandi tempat mandi tempat mandi tempat mandi tempat belakang Soang Kalau rizakan, maksudnya aku kalau bim Ternak nanas, nanas, kan nanas, kan nanas Nih sebelah sini Wuhh oh, ya. bagus banget Gak oh, oh, ya. oh. usah ngomong, gak usah ngomong, udah keren Gak ngomong? Gue udah, udah ini udah keren Baru gini aja udah keren udah, udah, udah. Bagus, bagus, bagus Terima kasih Di Gimana, Baim? Kalau menurut saya sih ini oke, okay. <ekareng> ini oke. <okay. kay fois> Kalau saya suka yang kayak sumur, jadi saya pilih. <kledasan sult crackers>